Iya, kali ini kita akan membahas artis yang lagi ngetrend di jagat artis Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Wika Salim, artis yang mulai tenar sejak menemani Mister Tukul di acara Empat Mata. Presenter sekaligus penyanyi dangdut top ini, beberapa hari ini sempat menjadi obrolan para netizen di media sosial. Artis satu ini sangat aktif di media sosial terutama di akun Instagramnya. Dan kali ini Wika Salim benar-benar memperlihatkan pesonanya yang luar biasa. Biduan cantik asal Bogor itu, kali ini tampil pangling dan elegan dengan pakaian yang indah. Dalam potret yang diunggah lewat akun Instagram miliknya itu, Wika Salim tampil seperti biasa dengan potongan rambut pendeknya, ia terlihat begitu anggun dengan make up yang sederhana. Tak hanya itu ia makin terlihat glowing setelah memakai bawahan warna gold. Dalam postingannya kali ini, Wika Salim tidak menuliskan caption seperti biasanya, ia hanya memasang emoticon saja. Potret Wika Salim tersebut tentu saja langsung jadi sorotan dan banjir pujian, para netizen. Terasa netizen pun, tak pernah padam. Mau seperti apapun penampilannya, biduan asal Bogor tersebut selalu menarik perhatian banyak orang, begitu ucapan para netizen di akun Instagramnya. Bahkan wanita cantik yang selalu tampil dengan potongan rambut pendek itu kini telah memiliki banyak penggemar, akun media sosialnya tak pernah luput dari sorotan kaum pria khususnya. Selain dikenal sebagai seorang biduan, Wika Salim juga belakangan ini sibuk dengan menjadi seorang host atau presenter dalam beberapa acara televisi. Tak hanya itu, wanita cantik yang seringkali tampil dengan balutan pakaian kasual itu juga telah melebarkan sayapnya dengan terjun ke dunia bisnis, Demikian sekilas pandangan tentang sosok cantik nan seksi wika salim seperti diberitakan di jagoan dangdut kali ini, salam.